Orang kalau mau sukses itu harus capek. Tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa rasa capek. Ketika kamu capek, tinggal ya, kamu berbaring, kemudian bangkit kembali Bukan untuk meraih cita-cita yang kamu inginkan. Tidak ada yang namanya kesuksesan dan aku sih